Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslar dimanapun Anda berada Selamat siang kembali di Fatih hadir Untuk mengabarkan kabar terbaru Kabar baik dan kabar bahagia dari idola kita Lesti dan Rizky billar.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 Semoga bahagia, terus sehat, dan semoga apapun yang dilakukan selalu dimudahkan. Amin, ya Rabbal 'Alamin. Baiklah, bersabarlah selalu dimanapun kalian berada. Untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini, masih di momen semalam, kali ini bersabar. ya cidukannya lewat belakang, bukan lewat depan atau samping. Saat Lesti Kejora, suapin Papa Priski, bilal ini masya banget ya. Romantis banget Lesti nyuapin Bilar Bilar sang dewanya Lesti Dan Lesti sang dewinya Bilar Ini luar biasa Masya Allah Kebahagiaan yang kita dapatkan Yang kita rasakan Dari seorang Lesti dan Rizki Bilar Yang selalu memberikan kebahagiaan Untuk keluarga Konoha Dan momen ini pun diunggah kembali Oleh akun Tuti Unscoreless Lomofurs Kalimat caption pun dituliskan di unggahan ini Masya Allah, kayaknya satu studio terhipnotis dengan mereka berdua. Wow, ini luar biasa. Dan tentunya bersama ya di komentar pun banyak sekali tanggapan hingga respon yang diberikan. Dari akun Instagram Enomasito mengatakan, cute banget, aduh Masya Allah banget ya. Semua orang pastinya baper nih melihat keromantisan, kekiutan, dan pastinya kegesrekan dari Leslar yang selalu bikin kita happy. Kemudian juga persahabat ya masih cidukan di studio industri Wow ganteng banget nih papap bilar papapnya abang l emang kece dan keren banget ya masyaallah. Doakan selalu yang terbaik ya untuk Leslar family. Mudah-mudahan selalu sehat bahagia dan semoga selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Amin. Dan untuk berikutnya juga persahabat ya, tentunya ada vlog abang L bareng bunda di dapur bunda Lesti, kali ini bunda Lesti masaknya ditemen oleh abang Fatih, ini mah wajib trending ya yuk sama-sama kita support yang belum mampir langsung aja cus ke channel youtube Lestal Entertainment karena vlog dapur bunda Lesti bareng abang L, ini sudah di up kemarin ya jadi kita wajib untuk mendukung dan selalu mensupport karya-karya terbaik dari Lesti dan Rizky Billar. Berikutnya juga persahabat ya ini ada momen spesial juga saat Bunda Lesi Kejora ini perdana di Indosiar Menyanyikan lagu sekali seumur hidup dan pastinya keromantisan selalu diperlihatkan oleh Lestler Saat Rizky Billar memberikan sebuah bunga untuk Bunda Lesi Kejora Dan di momen ini pun persahabat ya ada sebuah pertanyaan dari A.A. Irfan Hakim Pertanyaannya apa yang ada di bayangan kalian berdua di 10 tahun ke depan, inilah pertanyaan dari Airvan untuk Lesti dan Bilar dan tentunya jawaban Bunda Lesti dan Papa Bilar yang terutama prasabat, dia ingin menambah anak dan Alhamdulillah Mudah-mudahan tentunya keinginan Bunda Leslie Kejora persahabat ya Tentunya dikabulkan ingin mempunyai anak kembar wow, Wah, Masya Allah banget ya baby L. Tentunya bakal punya adik nih persahabat ya Kita doakan yang terbaik untuk Leslie Mudah-mudahan keinginannya mempunyai anak kembar Itu dikabulkan oleh Allah, amin dan mudah-mudahan bersahabat ya, rumah tangganya juga langgeng terus, bahagia terus, dan semoga pokoknya idola kesayangan kita semakin dicintai oleh banyak orang. Amin. Momen ini pun diunggah oleh akun Indosiar langsung bersahabat ya, kita lihat juga di kalimat caption yang dituliskan. Wah, Lesti ternyata mau nambah anak kembar, masya Allah banget ya, hingga komentar pun banyak sekali dibanjiri di postingan ini dari akun Sangerlila, anuskor Dewi Sabrina mengatakan semoga dikabulkan punya anak kembar amin masyaallah banget nih doa baik banget ya dan kita lihat juga tanggapan berikutnya dari akun Aisyah Yan mengatakan nunggu abang El punya adik aduh masyaallah banget ya bakal punya adik nih abang Fatih dan kita lihat juga tanggapan komentar lain diberikan dari akun Instagram Yeni aja satu-satu underscore -satu, mengatakan amin Allahumma amin semoga semua doa baik Leslar Allah kabulkan amin ini yang terpenting ya mudah-mudahan tentunya keinginan dan doa baik dari Leslar semoga dikabulkan amin ini tentunya menjadi kebahagiaan tersendiri untuk Lesi dan Bilar punya anak kembar dan menambah keluarga baru. Ah, Masya Allah banget Dan kita juga masih menunggu cedokan-cedokan vitamin terbaru berikutnya Dan pastinya bakal ada kejutan-kejutan yang akan disuguhkan langsung oleh idola kesayangan Jadi jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan informasi terbaru Kabar baik dan kabar menarik dari Leslar tentunya Ini adalah informasi di siang hari ini bagaimana tanggapan kalian Silahkan berkomentar, kami ucapkan terima kasih